sahabatku saya menggunakan mantapasur yang seperti ini yang dibuat sendiri dengan mudah ya karena saya bikin sendiri karena banyak menghabiskan ya Ketik ini dan kalau yang kecil-kecil ini biasa digunakan untuk shot burung burung seperti ini terima kasih banyak yang sudah uh, mendukung dan sudah hadir selalu ya yang masih kurang subscribe nya saya um, saya harapkan agar mengunjungi channel-channel besar jangan takut mengunjungi channel-channel yang besar karena mereka itu mampu menampung banyak sahabat ketimbang uh, sahabat yang yang masih minim ya subscribe nya jadi mereka masih terbatas untuk mendukung kita semua jadi Sahabatku semua, jangan ragu untuk mengunjungi daripada channel besar, ya. Tentu seekor anak ayam itu harus mengikuti daripada induknya dia. Dan buat sahabatku yang berada di Hong Kong, buat Dayati Aima dan buat my friend from uh, India, India Baratmen Mere Deston Kelly Hamisa Subhan. And, um, and from Ukraine thank you very much mm, from the branches thank you very much and I want to eat this is what is his name in <coughs> Ini rambutan uh, dari batang sekitar sobat. Sorry, kalau mau diambil sendiri ya. Uh, from Kabul, thank you very much. May you always be safe. And buat sahabat saya yang berada di Jakarta, salam mata pasar semua yang hobi nembak ikan silahkan menikmati sama-sama menikmati insyaallah semuanya sukses selalu ya terima kasih banyak telah berkunjung dan terima kasih banyak telah bergabung menjadi sahabat yang baik Oke okay. Uh, berhubung hujan jadi saya review begini saja ini uroknya terbuat dari pulpen sobat yang sudah disesuaikan dengan larasnya ya oh iya sob kata insan tutor itu haram untuk uh, menonton sedikit daripada channel besar haram katanya kenapa haram? karena itu bertujuan untuk menentukan algoritma YouTube masing-masing sebenarnya itu benar juga benar ada benarnya itu dan yang ini agak sedikit pendek ya ini biasa digunakan untuk uh, shot burung ya ataupun tupai ini sedikit pendek nih. Ini lumayan dia Ini sekitar 10 cm 10 ya.